Detasemen Jala Mangkara, disingkat Denjaka, adalah sebuah detasemen penanggulangan teror aspek laut TNI Angkatan Laut. Denjaka dibentuk pada tanggal 13 November tahun 1984. Pasukan elit TNI AL ini terdiri dari gabungan prajurit Batalion Intai Amfibi, Yotai Vip, dan Komando Pasukan Katak, Kopaska. Pasukan ini dibentuk karena kebutuhan mendesak akan adanya pasukan khusus TNI AL untuk menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dari aspek laut, seperti terorisme. Denjaka adalah satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Marinir Peta Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Akan tetapi, cikal bakal pasukan ini telah ada sejak dibentuknya Pasukan Khusus Angkatan Laut (Pasula) pada tanggal 4 November tahun 1982.